Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel kami, yaitu Zen Coffee. Halo, Lur! Halo, sahabatku, teman-teman dimanapun kalian berada. Posisi saya sekarang di Aceh, Takengon. Ya, saya lagi menjumpai partner saya, yaitu petani saya yang lagi kopi yaitu panen kopi sebetulnya ini belum waktunya panen karena ini kopi harus diproduksi jadi mau nggak mau dipanen jadi diambil beberapa tapi tetap kita jaga mutu yaitu kita ambil yang benar-benar yang sudah matang yang layak kita konsumsi ya begitulah karena kita merintis dari bawah Kita kumpulin nah Kita produksi nanti di Jawa Timur Tepatnya di Kota Kediri Dan saya juga ngambil di kopi-kopi lainnya Dari Sumatera maupun di mungkin dari Jawa Barat, Jawa Timur Dan kita bawa ke Jawa Timur untuk diproduksi Karena sebentar lagi kita punya CV sendiri yaitu Asia Zen oi saya ulangi ya Asia Zen oi dan setelah ini selanjutnya ini proses basah ya full wash kita masukkan ke mesin kupas sementara mesin kita masih mesin manual nanti kalau ada rezeki kita upgrade kita beli yang otomatis Yang penting kita tetap jaga mutu dan harus konsisten Itu saja Jangan khawatir kita harus mempunyai legalitas Kita tunjukkan legalitas kita di mata dunia Baik di lokal maupun di internasional Kita sudah kupas Setelah kita kupas kita masukkan ke bak, nah, kita ampung mana yang nanti ngapung. Itu kita buang. Setelah itu, kita bersihkan ya di ubek-ubek, istilahnya wong Gitu, di ubek-ubek dicuci lah. Nah, ini namanya full wash ya, proses-proses full wash. Ah Semangat, bro! Semangat! semat Lur ah buang buang wah itu tuh untuk makan ayam atau pupuk itu bisa itu kuyon <laughs> kuyon cuk-cuk ya setelah itu kita rendam kira kurang lebih 6 jam terus diganti air yang bersih kalau saya tiga kali lah jadi enam kali tiga berarti 18 jam kalau terlalu lama ya nanti gurihnya hilang Itu kata orang Jawa ya Cukuplah standar uh, Seperti Petani-petani yang lainnya Oke setelah itu Kita masuk di Ya kita tunggulah Kita tunggulah Ini pembuangannya tadi ya uh, udah kelihatan kan itu udah uh, kita buang airnya kita buang pelan-pelan ganti yang bersih wis pokoknya mantul maknyus ini wis joe khawatir kalau mau order kopi silahkan ke Zen kopi Zen kopi itu adalah brand kami kalau CV kami namanya Zen Oi dan kita juga uh, sebagai trader atau supplier juga Kita bercabang ya maksudnya juga kopi juga gaharu Nanti kita akan membuat video gaharu Setelah tiga kali uh, pencucian perendaman uh, Penggantian tiga kali Lalu kita keringkan hmm, Ini penjemuran ya Penjemuran, oh, bi, mantap toh Wis, gak usah khawatir. Sampai kalau order di sini gak bakal ketipu. Kalian nanti bayarnya bukan langsung nama rekening saya, itu nama perusahaan saya ya. Nanti kita sisipkan linknya, websitenya, lalu setelah kering kita. Kupas kulit ari -nya. orang bilang namanya ini mesin huler tapi ya menurut saya ya ya mesin pengupas ari gitu aja tapi pengupas kering nah ini hasilnya oh mantul mantap toh wis juk watir walaupun pabriknya di Kediri ini kopinya jadi manca nusantara ini dari Sabang sampai Merauke terima kasih cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Mantap